Nah, ngomong-ngomong soal resesi atau permasalahan ekonomi saat ini Tapi by the way, kamu tahu gak sih arti resesi itu apa? Cak mana ya? jangan ngantuk pegawai swasta pocok mana Ya, kita harus siap-siap ngantuk ngadepinya Amerika mencetak over limit money Harga ekspor karet kita turun Salah satu penyebabnya itu karena ada... Di sini kita ngobrolin hal ini karena juga emang nah, ngasih tahu ke kalian atau ngedukasi persiapan tentang adanya resesi kayak itu nah so langsung masuk ke materian nah ngomong-ngomong soal uh, resesi atau permasalahan ekonomi saat ini tapi by the way kamu tau gak sih arti resesi itu apa Resesi ekonomi adalah kondisi perekonomian suatu negara memburuk ditandai dengan produk domestik bruto PDP berada di titik negatif pengangguran meningkat atau pertumbuhan yep. ekonomi real bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut jadi bisa dibilang mm -hmm. tuh krisis ekonomi lah untuk bahasa so simpelnya Nah mm -hmm. sekarang tuh emang lagi marak nian tentang isu uh, Resesi 2023 dan itulah sudah dimulai dari sekarang ah, jadi kita lemak mencegah daripada sudah terjadi ya, nah. terlepas kagetnya entah resesi kaget terjadi atau tidak tapi kalau jingkot dari pergerakan sekarang menurut kayak mana? masih kayak mana ya? Indonesia nih lumayan kuat lah ekonominya selama ini kan Gak usah India, dia sampai pengangguran sampai delapan persen. Delapan persen di sana, berarti tempat puluh juta jiwa yang nganggur di sana. Kan sekarang juga secara sadar, tak sadar nih, pelan-pelan tuh perusahaan startup tuh lah sudah mulai golong tikar yang terbaru nih. Iya. perusahaan Travelio itu, tapi kan bertahap mereka ada Sofi, Cak Apudio, tiga ratus karyawan di PHK, di PHK, itu bentuk dia mengurangi pengeluaran cak itu nah hmm. jadi cak mana eh? ya Jangan untuk begawai swasta cak mana ya kita harus siap-siap lah untuk ngadepinya. alurnya cak mana? menurutmu maksudnya kayak awalnya terus ngapo gak tau ya eh. di Indonesia nih gak terlalu kejimoan mungkin ekonominya lumayan sih bunganya we, cuman naik 5% Tendang ke di sana itulah berapa persen naik, ya kan? Ngomong-ngomong soal resesi, Cah, itu kan? Kemungkinan APB yang bakal terjadi pada saat resesi itu Emang betul-betul aduk, maksudnya be memang betul-betul Di depan mata, kayak itu, nah? Yang paling kejingguan itu PHK masal Krisis pangan Bisa mm -hmm. jadi, itu kena, gitu Yang paling kejingguan sih dua kok itu Jadi, untuk soal resesi ini Penyebab pertamanya itu gara-gara pandemi, jadi seluruh negara di dunia tuh mereka berlomba-lomba untuk mulai ke ekonomi mereka Karena sebelumnya mereka tuh ibarat jor-joran, ngesubsidi, subsidi pengobatan, subsidi biaya tinggal, lain-lain untuk negara Salah satu penyebabnya juga, Amerika mencetak over limit money Jadi untuk ngebalik ke dalam arti karena dia mencetak terlalu banyak duit. Cak mana caranya dia tuh nak ngebalik ke dana itu balik dana itu lagi ke situ, yola dengan cara menaikkan suku bunga. Akibatnya barang-barang di sana menjadi mahal. Iya betul. Itu. Nah terus selain itu harga ekspor karet kita turun. Salah satu penyebabnya itu karena ada perang dagang perang antara dagang. Malaysia antara. <laughs> antara Amerika dan Cina dan itu tuh ngaruk ekspor kita tuh sebelumnya tuh bisa banyak besar coy itu kan karena emang kartu memang dibutuhi komoditasnya coy itu tapi karena dia perang dagang jadi di limit dibatasi oleh negara itu dengan kebijakan negara mereka dewe kayak itu <susutup> mana cara kita untuk menyiapkan diri dalam menghadapi resesi kalaupun memang terjadi. Syukur-syukur tak -syukur terjadi ya. Eh. kayak mana? Ada beberapa sih. Empat atau lima step lah ya. Eh. Terus apa? Ya pertama. Kita harus menjago duit money management kita ya, Dek. Semisal mm -hmm. kalian nih yang lagi nonton pengen beli iPhone di tahun ini dengan cara kredit atau cash ya. Eh mending dipikir-pikir dulu lah karena kita nak ngadepi yang namanya inflasi ini. eh oh, inflasi resesi uh, uh, yang kedua sih kesehatan itu penting bpjs harus daftar karena kan itu penting untuk kesehatan kita saya itu nah. uh, yang ketiga money liquid ya, cah, semisalnya duit yang harus kita pegang tuh harus lebih banyak cash. dari sebelumnya, io cash lebih banyak, terus dana apa namanya dana darurat kita gitu. bisa dibuat beberapa tiga sampai tujuh kali lipat mm -mm. harus itu, biar lebih aman kan dan simpanlah duit misalnya nih cak di e wallet yang setiap saat besok kita tarik, Cak itu kan, tanpa menunggu lama. Cak Dana, opo Gopay, uh, Cak itu. Iya, Dana, opo Gopay itu. Yang keempat sih, pangan sih. Takutnya kan, meledakkan. Jadi kita boleh lah, Cak, nimbun-nimbun, merasa peminya kebutuhan sehari-hari gitu, Cak itu. Tadi sudah disebut, Ki, sama saudara Alif, ya. Bagaimana cara kita nah, untuk menghadapi resesi Kali ini, yang jelas kunjuk tahu sekali lagi ya, eh. nak terjadi atau idaknya, yo itu keputusan yang di sano yo kita juga harus berdoa kepada Allah kan, semoga tidak terjadi kan baiknya kan. Amin ya Allah, amin. Ya, ya dak setidaknya kalau misalnya terjadi yo kita sudah mempersiapkan diri kita, yang percaya payo idak sudah yang jelas, semoga tidak terjadi lah. Nah hmm. jadi cuy, uh, lebih kurang itulah pembahasan kita tentang resesi ya cuy. Jadi semoga kalian dengan nonton video ini kalian bisa jadi lebih makfum atau lebih ngerti dengan situasi ekonomi kita saat ini. Jangan terlalu santai, jangan perlu terlalu ketakutan. Biasa baik tapi tetap hmm. waspada, Cak Kato Pak Jokowi. So, Aja yeah. here, stay point minded dan jangan... Jangan buyan. Bye-bye. <laughs> Henri Marloum aux yeux de fille